Oke, sesuai dengan janji. Sesuai dengan janji, ini sarafata lagi nepon tuh. Tapi gini, sekolah. baca. Halo rumah seleb gitu. Eh, kamu syuting gak? Kamu syuting gak? ikut syuting. Mau ikut syuting gak? Gak mau? Gak mau? Yaudah, udah. mau? Apa ya? Mau sekolah, papa Oh, mau potong rambut. sudah potong rambut ya? Oke. Ya udah. Kita lihat Luna Maya katanya nggak takut sama Ferdian. Apakah Luna Maya bisa membalas Ferdian? <pil> Balas. <ini>. <sharpet> ya, tanya. Udah Luna. Coba Dia diajarin fokus nih dia diajarin fokus. Ngobrol-ngobrol mm. dulu, ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Dia diajarin fokus. Iya, lu diajarin fokus. Lunaian tuh focus, Luna itu kan harus di sini. Kalau kalau orang-orang yang pernah dekat jadi bintang tamu di sini pernah nggak? Banyak lah. Enggak. Enggak pernah? Enggak. Yang pernah dekat sama Luna? bengong <gengar> <gengar> mau lihat ya reaksinya gimana dia fokus nah, gini gini gampang coba geser sedikit geser ya, ya allah nah, coba ya coba kita ini lihat. ini gak rekayasa ya gue tantangin lo ya <gengar> <Sanat tuk> bukan ya. sihir bukan sulap bukan sihir yes <gengar> coba Luna kesini lihat titik di sini hmm. ada titiknya bayangkan ada titik di sini Hmm? Fokus, oke okay. sambil dengerin kata-kata gue ya, sambil fokus sini. sebentar lagi gue hitung 1-3, hitungan ketiga dalam pikiran Ketirin. Luna, dalam mata Luna, ketika lihat Anwar, itu adalah Ariel ya dalam pikiran Luna, wow, okay. satu, dua, tiga, fokus dong Luna, Bos, apa kabar? Sehat, bro. Sehat, bro. Yes, <t Muruk> ya, udah lama gue diundang ke sini. Lu nggak capang. Udah lama nggak diundang? Kagak pernah mau? Iya, nggak bro. Kamu sih. Kok oh, diem Biarin si, Dia iya. lebih berdua. dia Udah lama loh kita nggak ketemu. Masa sih? Iya, nah. gitu ya. Terakhir ketemu di mana kita ya? Di ulang tahun BCL, di ulang tahun BCL. Terakhir ketemu ya? Di ulang tahun BCL ketemu nggak tegoran di situ. Terus ini sombong. ah masa sih? Gua hajar lah Lu yang nggak mau dekat-dekat <laughs> yeah. gue. Ah. Kalau aku mah ngajak ngobrol, aku chat juga nggak pernah dibalas kemarin. Hah, kamu chat kamu. Iya, emang gue gak mau ngomong sama lo. Iya... Ih, kok begitu sih teriaknya? Ih, iya. Kok beda banget sih? Engga, soalnya udah lama gak ketemu Luna jadi gini. Jelah, duduknya gitu ya, Armar. Elah, gue apa sih yang terakhir pernah diciptain buat Luna? Apa ya, aku lupa apa sih? Darab Dara. Dara ya? Maya. Maya? Oh, Maya diganti darah. Oh, sukanya Maya? Maya... Gak deh gue ngeliat kayak gini. Lantesan ya, auranya memudar ya. <laughs> enggak dong. Kok Karena aku ngondek? Enggak ngondek, gue cuma kayak salting aja dengan ambil. Oh, ya, ya, ya. Kok bisa gitu? Kamu sibuk apa sekarang? Sibuk syuting. Hmm. Kerja. Dalam itu ngeri tiga lu adalah Ariel Noah. Satu, dua, tiga. Nani. <laughs> nah. Lebih aneh bener. lagi. <laughs> <laughs> Udah lama gak nyanyi, hmm? udah lama kita gak dengar uh, lagunya. Boleh di... Paling pas lagi off air aja nyanyi. Iya nyanyi dong. Dia mah sombong orangnya. Eh kamu masih, Bor, masih ada perasaan gak sih emang? Apaan Naunsi sih? Naunsi nanya gitu ih. <t Joey> Enggak <Sawaihi> <alan Hai seller wrap> kalau nih kan sekarang, maaf nih ya. Kan Nuna sendiri, ya kalau Bor ya kita gak nah tau claro lah. Tapi kan yang namanya jodoh, kalau emang kalian jodoh bentar dia mah gak mungkin sendiri banyak emang oh, ya. banyak Bro? bukannya banyak orang yang deketin gua ya lu ganteng lah siapa juga yang masih mau tapi kalau misalnya ya. jodoh sama oh, ya allah ya mah jodoh sama man. Luna kira-kira mau gak? ya kalau gue sih ngeliat yang terbaik aja kan kalau misalnya semua terbaik udah jodoh udah diatur ya kalau Lunanya mau ya Enggak, bukan ngomongin kamu. Apaan lo? Kakak pernah ngomong gitu. Gak, tapi nyanyi dong lagu dara. Nyanyi, Dara, Dara, Dara, Dara. Enggak, Luna salah dikit. tinggal deh, gue liatin. Ada yang Duh, udah lama gak ketemu ya kan? Dara nyanyi dan berdiri dong, boleh gak? Tau gak lagu Dara. Lagu apalah lagu, ya, lagu Noa kayak apa, kayak sedikit malu, aja. Malu-malu, Luna. Enggak, lama gak ketemu. Hah? Nyanyi bareng? Enggak. Kenapa? Enggak mau. <laughs> lu, lu nanya yang lain dong. ya gimana Aktivitas. katanya? kalau ada album baru, lu namanya jadi model video klip mau gak bor? dia jalannya ya. nah, nah, mau gue? nah, kalau lu mau kalau gue sih oke-oke okay, okay, aja, lu nanya mau gak mau gue? Oh, gue gak mau. ini ya, yeah. kan kerjaan, jadi misalnya bikin album baru, model video klipnya, lu nanya? ya kalau gue sih profesional ya. Ngar, lu mau? butuh konten ya gue mau. kalau lu nanya gak... Kenapa kalo lu gak mau? Takut cinta lagi Tidak. atau gimana biasanya kalau mau ada video klub dipacarin semua. Oh. Oh. Gue dengerin berita dari mana? Selentingan! Gak ada, jangan dengar orang lain dengerin aku aja. <tuk> Kapan, kamu Kapan kamu pernah ngomong? Sang soma ya. kamu enak. aja kalau dicet video bales. Jangan berantem, jangan berantem, jangan berantem. Cuma <tuk> ketiga <tuk> lu normal ya, 1, 2, 3. Bor, kapan-kapan Bor? Barbar-barbar ngebor. <laughs> gua dipanggil barbar -bor, emang borok. Coba Luna geser sedikit. Waduh. Pusing nih. Lihat lagi ke sini fokus, fokus Nih apa fokus, fokus lagi kesini. nih? Terus fokus ya. Sebentar lagi gue hitung sampai 3, hitungan ketiga. Lihat Anwar itu dalam pikiran Luna, dalam mata Luna itu adalah Faisal Nasimuddin. satu dua tiga kamu I'm fine. <laughs> <coughs> And huh? you drop ya? Orang udah disuruh apa? bikin kayak gitu, dia ny gitu. Apa kabarnya? Baiknya. Hah? Baiknya. Mana dari Malaysia datang sini? Luna ini ada eh. Oh sapa-sapa. Hey. Si akhirnya Luna habis ketemuin hey. satu TV nih. Hai hey, Luna. Hai hey, Luna. Luna apa kabar? Hey, I'm good. Thanks. Okay. You okay? Hey, I'm good. Thanks. <coughs> Today I'm free, and yeah. ajak you go eating, eating with Thailand. Yeah. Drop, ini kok jadi gini? Udah, sih? Kok lucu oh. sih, ternyata Pak Faisal nasi murni lucu. Eh, ya? suka suka bercanda. aslinya. Oh, suka oh, bercanda. Ya. Oh, suka ceritain apa sama mereka. <laughs> yes. Terus kapan kita Tapi nikah? Tapi udah, udah? suka bercanda. Oh, suka bercanda. Oh, suka bercanda. Oh, suka bercanda. Gimana? Ah, really? Yeah. yeah. <laughs> Is it really me? Uh, I I thought, orang I yeah. don't know. We no, barely huh? No, I visit you in Jakarta with meet up with you, you know. In TV program. Wow. Yes, okay. in TV program and come from you, it meet up. You sebelah eye. you kenapa diam saja? <laughs> Okay lah. eh ternyata suka bercanda gini ya emang suka bercanda oh suka bercanda emang agak umurnya agak kendor ya iya ngojo aku cool mocong. gitu kan tapi ya. emang seneng gak kalau pak faisal ini datang datang mampu? seneng gak kalau nak dalam mengakak ketemu kali ya hmm? senang senang aja teman teman atau teman teman hmm. teman doang yakin ya kamu mau apa? ah oh. aku beda ya kalau ketemu sama bor tadi agak-agak cuek sama dia agak-agak sih kalau yang baik sama aku karena aku happy oh, karena ini kalau baik. tadi kalau yang ini tadi, baik kalau bor siapa tadi yeah. Iya, yeah. yeah. masa lupa ah. siapa lupa dia sebenernya. dia itu berhutang maaf sama aku oh. Kalimatnya bagus ya. Kalau Anwar berhutang duit loh sama gue loh. Jangan <laughs> jomongin dong. Orang jadi tahu gue ngutang sama elu, uh. Oke, okay, uh. jadi gimana nih perasaan ketemu? Senang gak disamperin? Udah jauh-jauh nih. Hmm, ya. Khusus datang ke acara aja. sini. Amat semua juga senang. Datang ke acara sini, kesini kan buat ketemu Kaluna ke ya? Iya, buat ya? Luna. Katanya tahun depan mau ada married, bener. Huh? Katanya betul-betul, aku udah nyiapin semua untuk Garden Party se Indonesia. Wow. Katanya di pastanya dimana? di mana? Are you kidding me or something? No, no, just kidding for you. I am. No, when you say something, mean it, you know, don't just like talk talk. Yes coba ngomong-ngomong. Jangan You and I with something. Talk talk talk talk talk talk talk talk talk talk talk talk talk talk talk talk talk Oh, suka bercanda oh, ya. Suka ya? bercanda lagi nih. Yes. Kok Faisal iya. suka bercanda ternyata ya? Iya dong. Kan namanya teman hubungan itu kan kita harus selipin bercanda-bercanda supaya enggak boring hubungan kita. Iya, gitu. yeah, iya, yeah, iya. Yeah. hubungan kita. What kind of relationship are you talking about? Oh my, my friend, God. my best friend, oh, you know. Yeah, yeah, yeah, yeah. Kok We're kamu kayaknya nyembunyiin sesuatu? What? No. Yes, you and I best friend. Yeah, we are friends. Best yeah, friend. Friend, friend. Best friend not a friend. Uh, friends. From oh, no but friend. with your sister I'm I'm I'm I'm her best friend. Oh, sama sama kakaknya sama kakak ceweknya. Sama ya. yeah. Best friend sama dia best friend. friend. Best friend aja, and your sister gitu. and best friend I. Padahal siapa? sih? <laughs> I don't have a sister <laughs> Dude, seriously. What? Oh my god. Ah. Hey, oh my god. Oh my god, Aju. <laughs> kang, jumpa ya, lu. Coba luna. boleh ini ini lagi kan. Ngobrol lagi sama ya, Kak Luna ya. Heeh. Ah? Kang ah, Ferry mau ngobrol. Kenapa? Ada masalah sama, sama? Siapa? <laughs> enggak <laughs> Engga. <laughs> Engga. Apa sih? Ya ampun. Udah, ih panas. Kok oh, <laughs> panas tadi <laughs> aku? Ya. <laughs> eh panas lah. Ternyata, kayaknya lu namanya grogi juga Iya deh. Masa biar ketaku grogi sih bro. <laughs> eh si Anwar mana sih? Anwar mana sih? Anwar mana sih? Anwar? Si Anwar mana Anwar? Anwar! Anwar. Anwar. Anwar, Anwar, mana? Anwar enggak? Enggak, Anwar, Anwar, mana? Anwar, Anwar? Anwar mana Anwar, Anwar, mana sih? Anwar, mana Anwar, mana Anwar, mana sih? Anwar, Anwar, mana sih? Anwar? Anwar, mana si Anwar, mana Dibalikin Anwar, Anwar, udah udah kita mudah-mudahan kalian berdua bahagia ya iya iya iya iya iya <laughs> ya nggak maksudnya kan kalau berteman kan harus bahagia terus berdua bener, aku malah semuanya juga bahagia Luna iya, itu orangnya baik banget sih ya, sama siapa aja jadi teman buat dia Gitu ya iya A -a. ya kalau kamu baik sama aku kamu berteman